Setelah itu, lo pernah menjadi penasehat kerajaan di Malaysia lebih kurang 10 tahun. Allahu Akbar guys, saya baru tahu guys asli. Menjadi penasehat kerajaan di Malaysia. Wah. Wow.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 Makanan enak tapi makanan sehat Oke kali ini kita akan reaction sebuah video guys ya di Disini benarkah ada konspirasi Kisah Buya Hamka di Indonesia Sementara di Malaysia sangat dikenal Oke Nah di sini daripada channel lantai 16 Jom kita simak videonya guys Let's go Museum rumah kelahiran Buya Hamka Perjalanan menuju Museum Boyahamika. Okay. beginilah guys ya suasana jalanan yang ada di kampung di Indonesia guys. luangnya terhadap masuk ke dalam oke. oh ada masjid cantik guys biasa ke kampung-kampung tuh masjidnya cantik-cantik oke museum berubah kelahiran buyeh angka musim Ini ya guys ya Allah ini kenceng banget ya suaranya asli. Sorry guys ya, baru sadar kalau kenceng banget. Nah ini yang biasa dipakai oleh Bu Yahmuka ya. Masya Allah Pak Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Terima pak. Alhamdulillah. Oke ya pak sudah misiasi ya. Terima pak. Ini Pak, apa namanya? Iya. Ini banyak pertanyaan Pak dari masyarakat Malaysia pada khususnya Pak, khusus. Oke. Okay. Ini kan dulu pernah musting ini Pak. Kok bisa Malaysia banyak ke sini sementara Indonesia bagaimana gitu Pak? Ada mustingan ini Pak. Terus ada salah satu pernyataan Pak dari orang ini. Apakah di Indonesia itu oh, ada konspirasi atau gimana gitu ditutup-tutupi seolah bukan ini bukan yang klaim ya Pak seolah ditutup-tutupi gitu informasi tentang buyah muka ini sementara okay. di negeri pikiran atau di Malaysia sendiri kan itu oh, pembahasan tentang buaya muka ini memang tersebar luas Pak maupun disebutkan di sini Pak di universitas-universitas sekolah-sekolah SD sudah diajari kan tentang Buya Hamka. Ya, kita seolah ditutup tutupi, pak. Oke. Okay. Jadi kan oh hingga berdampak ke museum ini yang penasaran tentang tanah kelahiran Buya Hamka ini kurang, pak. Jadi kan seperti yang bapak bilang dua tahun yang lewat. Iya iya. Karena pengunjung di sini itu rata-rata Malaysia gitu. Atau ada pun pengunjungnya itu orang-orang Lampung. Oh, jadi yang berkunjung ke museumnya ini malah banyak orang-orang Malaysia, guys. Wow. Pak. Memang ada nggak? Memang konspirasi itu atau gimana, Pak? Terima kasih. Sebenarnya bukan ditutupi. Dalam masalah sejarah hidup bu, ya, secara lisan beliau lebih banyak di Malaysia dari Indonesia. Oh. Karena yang pertama sekali, apalagi di daerah ini, beliau dari umur 15 tahun sampai umur 20-30an, itu beliau banyak berada di luar Sumatera Barat. Oh, Oke. Okay. Malah umur 15 tahun sudah pergi. Jadi beliau yang pertama sekali dari umur 15 tahun sampai umur 17 tahun berada di luar Sumatera Barat. Okay. Beliau, karena beliau menentu ilmu secara otodidak, menemui tokoh-tokoh nasional di Jawa, namanya dengan Hocor Aminoto, Air Rudin, Surya Penoto, dan beliau pun ikut berdiskusi bersama pimpin nasional dan Haji Agus Salim di Yogyakarta. Oh, okay. Kemudian, kembalinya kembali Sumatera Barat, beliau pergi masih mencari ilmu menemui guru ayahnya ke Mekkah. Kulang terima kasih. Beliau banyak berkiprah di Padang Panjang dan Makassar. Kemudian Medan. Dari Medan pindah ke Jakarta. Jakarta beliau banyak menekuni dalam masalah penulisan menulis. Ini Pak Um. Beliau akhirnya kemudian beliau banyak tinggal di Malaysia berhubung dengan adanya sedikit tentang masalah hubungan secara kerja Minang itu dengan negeri sembilan, oh. Hmm. Oh. jadi dia banyak membuka secara Termasalah Minangkabau dengan negeri sembilan. Hmm. Dari jadi jadi ada yang dituliskan ataupun yang diteliti oleh Buya Hamka ini antara Minang dengan negeri sembilan banyak hubungannya terhadap. kemudian timbulnya negeri sembilan itu bagian di Minangkabau disebut dengan rantau. rantau.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 Setelah adanya waktu Suharto menjadi presiden Beliau jemput diangkat menjadi kuduk ketua mui pertama ah. Dan beliau paling banyak menekuni masalah menulis Kecuali beliau banyak bicara pada waktu itu adalah di media elektronik Di ri dan RRI Itu sebabnya beliau kurang dikenal secara kemasyarakatan Beliau tidak banyak berdakwah lapangan Betul hmm. Banyak berdakwah oh, melalui tulisan Pisan, ya. Kemudian setelah beliau dituntut untuk duduk di parlement Hasil dari pemikiran beliau dan olahan pemikiran dalam memperbaiki negara kita Di situ baru beliau nampak kiprah dan izah beliau dalam penyambatan negara Nah itu sebabnya jadi dalam jalan terjun ke masyarakat secara langsung banyak di Malaysia, banyak di, Malaysia. Oh. di Malaysia lebih dikenal Apalagi kalau kita lihat beliau salah satu tokoh untuk mendukung kemerdekaan Malaysia Tahun 1957 wow. Nah itu sebabnya beliau memang Bliang. salah satunya figur sangat dikagumi Karena di dia agungkan oh, oleh satu nah, salah satu sebabnya oh jadi tidak, tidak. ada konspirasi tidak. ini memang tidak ya pak ya tidak ada ya. masalah itu tutupin tidak ada Betul. Jadi terjawab sudah apa yang dipertanyakan tadi, bahwasannya bukan ditutup-tutupi di Indonesia. Karena beliau ini lebih lama di Malaysia masa itu. Dan ketika di Indonesia, beliau itu lebih berdakwah melalui penulisan ataupun secara buku seperti itu guys. Berbeda ketika di Malaysia seperti itu. Soalnya memang di sini Pak, memang rata-rata yang komen di sini tuh memang Malaysia. Masyarakat ma Malaysia. Betul -betul. Tapi saya lihat belakangan ini ada, Udah mulai, apa gubernurnya hmm. mulai aktif ya bu di sini. Kemarin kan waktu ke sini kan Pak? Iya. Hmm. Apa, apa sih ya Pak, perubahan yang sudah ada setelah wakup? Ya memang semenjak museum ini dihubungkan dengan sejarah, Atau dengan pendidikan, Dulu museum dihubungkan dengan wisata, wisata Sekarang sudah dihubungkan dengan dinas pendidikan. Di waktu dihubungkan dengan pendidikan, Mulailah pada waktu itu, satu persatu dari tokoh yang ada di Semata Barat ini dengan Kabau ini digali perihidupnya. Sana baru nampak kebesaran keutamaan dan kepentingan tokoh-tokoh itu. Salah satunya memang beliau ini. Jadi baru-baru ini berarti? Iya, karena beliau tidak saja salah seorang yang mahir dalam keagamaan. Beliau adalah seorang tokoh. Mau jadi talenta, Murti talenta, Murti talenta. Ya. beliau, wartawan, beliau, sastrawan, beliau.